Salam, kita berjumpa kembali. Dalam video kali ini kita akan berbagi 7 hal yang akan kamu ketahui dari seseorang yang serius mencintaimu. Ulasan singkat ini mungkin dapat membantu kamu untuk menemukan jawabannya jika seseorang serius mencintaimu. Inilah tujuh hal yang akan kamu temui dari dirinya. Yang pertama, dia membuat hubungan menjadi menyenangkan. Sesuatu yang dikerjakan dengan melibatkan hati pasti hasilnya akan bagus. Begitu juga dalam suatu hubungan, jika kamu merasa dirinya adalah sosok yang sangat menyenangkan sebagai kekasih itu karena hatinya mencintai kamu. Sebisa mungkin dirinya berusaha membuat kamu merasa aman, nyaman, dan bahagia. Yang kedua, semakin hari dia terlihat seperti dirimu. Cepat atau lambat, dua orang yang saling jatuh cinta akan dipersatukan. Jika di awal-awal dia memiliki karakter yang berbeda denganmu, semakin lama karakternya semakin mirip denganmu. Pada akhirnya, kamu dan dia kelihatan seperti satu orang sama. Mungkin itu sebabnya banyak orang mengatakan antara kamu dan jodoh kamu terlihat mirip. Yang ketiga. Dia merasa kehilangan ketika tidak ada kabar darimu. Ketika kamu mencintai seseorang, kamu akan merasa kehilangan jika seharian tidak ada kabar darinya. Itulah yang juga dirasakannya saat kamu tidak memberikan kabar kepadanya. Saat kamu tidak memberikan kabar kepadanya, terlihat ekspresi cemas pada dirinya. Yang keempat, terkadang dia mengirimi hal-hal lucu yang ia temukan di internet. Sesekali dirinya mengirimi hal-hal yang lucu yang ia temukan via online Atau memberikan tautan artikel kepadamu yang ia pikir kamu menyukainya Cara seperti ini sukses membuat hubungan terus hidup Itulah cara sederhana yang ia tunjukkan betapa dirinya serius mencintaimu Yang kelima, dia memprioritaskan kamu Semua orang memiliki kesibukan sendiri, begitu juga dengan dirinya Ketika dia benar-benar serius mencintai kamu, tentu saja kesibukannya menjadi yang nomor dua. Sebaliknya, kini kamulah yang menjadi nomor satu dalam hidupnya. Yang keenam, dia meninggalkan kebiasaan buruknya. Setiap orang berharap pasangannya bisa menjadi sosok yang baik. Ketika dia serius mencintai kamu, maka ia akan meninggalkan kebiasaan buruk yang ia miliki. Dirinya melakukan hal tersebut karena takut kamu berpaling dari dirinya. Yang ketujuh, dia tidak ingin kamu menangis karena kehadiran orang ketiga. Orang ketiga merupakan godaan terbesar dalam suatu hubungan. Dan juga kehadiran orang ketiga dalam suatu hubungan sangatlah menyulitkan. Tetapi hanya seseorang yang serius mencintaimu yang tidak akan membuat kamu menangis karena kehadiran orang ketiga ini. Dia selalu menjaga hatinya hanya untukmu. Demikianlah tujuh hal yang perlu kamu ketahui apakah dia serius mencintaimu. Terima kasih telah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat.